Assalamualaikum, kembali lagi bersama Mentawai di Aku Metis. Aku Nina. <laughs> Oke, okay, sekarang kita mau hijab, tutorial hijab lagi ya. Tutorial hijab kondangan, syari, atau acara-acara kayak bridesmaid atau lamaran. Sudah bisa ya? Oke, okay, kita mulai ya. Dua, satu, oke. Okay. Pertama-tama, kita udah pakaiin Ciput ya. ciput itu penting, kalau bisa sih sesuai dengan warna hijab yang dimau. Jadi nanti bayangannya tuh tetap sama gitu, jadi bagus dan ada ya. Lalu seperti biasa, kita pakai kerudung ceruti aja karena dia jatuhnya tuh bagus untuk uh, hijab syari itu. Jadi enggak, pembung bung gitu di sini. Oke, okay. langsung kita mulai ya. Kita langsung sematkan aja, kita lipat. Langsung kita ini makeupnya ada di TikTok. Tolong dilihat aja di TikTok, minta ini ya. Nah, bagian sini harus kita harus kita bentuk ya, karena... langsung tarik aja ke sini bagian depan yang mau ditutup lagi kita tutup aja lagi ke depan jadi ini kan kayak gini itu kita pentulin di bagian sini kan kayak panjang sebelah Selesai Oke, okay, ini Kayak gini simpel banget ya Tuh pakai toga Ini bisa buat macam-macam nih Bisa buat wisuda atau beli nasi uduk <laughs> Oke okay. okay. Tutup-tutup ya Cakep kan? Cakep Cakep <laughs> Masa ganteng nah bagian sini tolong. Tolong gelinding dulu di lantai. <laughs> <movie canción> <mushrooms> oh. Oke, okay, bonus ya. Sekarang kita mau bikin satu lagi tutorial untuk kalian. Khusus untuk kalian sih. Kita pasang lagi seperti yang tadi. Gak kelihatan. Gak usah, gak usah. cine kayak Barbie deh. Iiiiih! Barbie yang palanya penyok? <laughs> Barbie goceng. <laughs> <laughs> yang Yang gambar eyeshadow-nya di mata minggir-minggir. Yang warnanya biru itu loh. Tuh, biru. Ke... Biru. Nah ini kan suka merosot ya. Kita tarik. Kita tanjip oke Barbie. Nah, apa deh? Mau baby girl gitu? Yang sebagian sini, bagian sini kita ke atasin aja, tuh. Bagian sini kita ke atasin. kita lipat sekalian kayak gini, aku ngarap ini, ulang, nggak jadi yang sini aja, yang bagian panjang sini bisa kita lipet kayak gini, lalu ini longgar aja ya, jangan ditarik, lalu kita ke sini aja, kita jarumin di sini. Jadi kena kuping ya. Kita gajarin menusuk sini. Terus bagian sininya. Ini kan kayak gini nih. Kita ambil yang bagian dalam sini. Lalu kita lipat sini kita tarik jadi ini ada efek-efek kalau yang cabi ya efek-efek menutupi sini nih nah ini lo guys hmm. ya selesai biar rapi bagian belakangnya ini kan kayak kebuka gitu ini biar rapi boleh kita jarumin aja sini nggak ada jarum bisa pakai lem tembak <laughs> <laughs> oke okay, selesai uh, ya mundur mundur <laughs> <Napoli, odur, Napoli. <laughs> dah kayak gini nah gitu ya Jelas, ya. Semuanya bisa Dari. dimengerti. Mudah bukan membuatnya, sudah <laughs> muter dong. Muter, muter lagi, Tutupkan aman ya. Lagi lagi oke. Siap untuk lamaran, siap untuk kondangan, atau beli semur jengkol. Jadi, bedanya emang di sini. Oke, okay. kalau misalnya kalian coba di rumah, jangan lupa tag Mirta Wedding ya. Oke, okay? bisa di TikTok, bisa di Instagram, bisa di Facebook, Mirta Wedding. Nah, untuk uh, kali ini kita udahin dulu uh, videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Jangan lupa komen juga kalau ada ide atau mau dibikin video apa. Oke. Okay? Dadah, assalamualaikum, main